Selamat, belum melakukan taktikal di channel saya maka mulai hari ini saya mencoba melihat apakah saya masih bisa melakukan uh, hal yang pernah saya tinggalkan di tahun selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, belajar!